Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat lesti be lovers, belovers, serta les di love lovers dimanapun kalian berada, DIVO TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 tentunya persahabat ya kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari dede lesi dan kakak Rizky Bilar di persahabat ya diunggang pertama kita lihat nih masya Allah tentunya melihat momen spesial pelukan dari lesi dan Rizky Bilar membuat kita nyaman juga nih persahabat ya membuat kita bahagia mudah-mudahan bahagia juga Selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah terlihat mereka sangat bahagia Sejumnya sungguh membuat kita bahagia juga bersahabat ya Alhamdulillah tentunya Semua rangkaian acara pernikahan dari awal hingga akhir Semuanya berjalan dengan lancar Tentunya bahasa bangga dan bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar selain postingan foto berpelukan pasangan ya kita juga sebagai fans sejati Leslar dihebohkan dengan foto cium kening dari kakak Biller masya Allah luar biasa di akhir-akhir tentunya kita dibikin penasaran banget pasangan ya karena tentunya kelanjutannya harus dipotong dengan mode gelap luar biasa dilarang keras para menonton karena mengakibatkan iri dengki wow tuh diunggah Kalimat ketsen oleh Leslar Update Persahabat yang kita lihat Dalam kolom komentar di sini banyak sekali Yang berkomentar dan tanggapan Dari sahabat Leslar Dari akun Dwenia07 Mengatakan Woi lanjutannya Mana Woi kenapa tiba-tiba mati Lampu katanya tuh ya nyiumnya kerasa sampai sini Kata Baby Blue tuh persahabatnya Luar biasa Idola kita ini selalu membuat kita penasaran Bahagia dan bangga untuk selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial dari Bang Beni Mulyana nih, wow, ah, ah, Beni, ini persahabat yang mengunggah sebuah postingan momen juga ketika di acara penutup persahabatnya luar biasa di Hajatan Leslar. Ini adalah hajatan terlama di artis persahabat yang masya Allah. Dan ada kalimat caption yang dituliskan, telat pos ya, terobos aja lah kata ABN itu. <laughs> Walaupun telat pos tentunya terobos aja katanya luar biasa. Alhamdulillah semua aja berjalan dengan lancar. Dan kita lihat juga persahabat ya, ada komentar yang diberikan dari postingan ABN ini. Nih. Ada komentar diberikan dari akun lesdbilar.official.com Mengatakan hajatan artis terlama dari mulai tunangan, sirama, nikahan undur mantu besok-besok ada lagi mungkin katanya masya allah luar biasa dukungan dari channel televisi juga memang luar biasa persahabat ya tentunya dari Indosiar dan Antv yang selalu mensupport kakak Bilar dan Dedek Lesti Kejora kita semakin bangga dan semakin bahagia mengenalkan Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar untuk berikutnya juga persahabat ya. Selain postingan foto pelukan di momen spesial acara Leslar. Tentu kita juga mendapatkan momen yang tentunya tak akan lupa nih persahabat Kita lihat aja Masya Allah Ini vitamin baru juga di up di channel nya Kakak Bilar Di channel youtube nya tentunya ini di akhir video mengandung kekiutan yang sangat luar biasa Membuat kita bahagia Perkara kening juga belum terselesaikan Eh ditambah lagi ini Masya Allah Imut-imut gemas nih persahabat ya Memang luar biasa Masya Allah ini kedua bucin ini selalu membuat kita semakin bahagia bunga tersebut repost kembali oleh akun Sabruteing underscore Lenslot ada kalimat caption juga yang dituliskan perkara kening juga belum terselesaikan eh ditambah lagi ini katanya tuh ayo tonton lagi vlognya ke Kak Miller sahabat ya di situ ada Momen tercute yang diberikan oleh Lesti dan Rizky Pilar. Kita lihat ke kolom komentar nih Pak sahabat ya. Di sini banyak sekali tanggapan yang diberikan dari akun Nia Anis ya yang mengatakan, oh, ahem, lagi tadi belum kelar katanya tuh. <laughs> dan berikutnya juga ada komentar diberikan dari akun. Anuskur Andriani 31 mengatakan keuan apalagi ini min Tambah sesak nih ma Masya Allah pulasnya tidur malam ini Masya Allah luar biasa dukungan dari fans Sejati yang selalu mendukung Mendoakan yang terbaik pokoknya persahabat ya. Dan berikutnya juga kita mendapatkan info Dari Bu Harsiwini tentang acara bintang pantura 6 panggung pilih-pilih persahabat Ya tuh malam ini live jam 20.30 di Indonesia Wajib dukung program Indosiar persahabat yang selalu mendukung juga acara-acara Lesti dan Rizky Billar Di kolom komentar banyak sekali yang kangen sama Dede Lesti nih Dari akun Aziza underscore S14 Mengatakan kangen Dede sama kakak di Indosiar mudah-mudahan bisa nyanyi lagu suamiku lagunya bagus bu Katanya tuh Luar biasa persahabat ya Tentunya respon yang sangat positif diberikan nih Yang kangen banget sama Deddy Alessi Nyanyi di panggung Indosiar kembali mudah-mudahan saja Tentunya Deddy Alessi dan Kakak bilang bisa menjadi bintang tamu di Indosiar Berikutnya persahabat ya kita lihat juga Ada sebuah komentar yang diberikan dari akun Ayu Marsyar Skorutami Mengatakan Pengen dede honeymoonnya ditayangin Indosiar biar Lesti Lovers Bisa lihat kemesraan honeymoon Mereka kayak gimana dibikin Mupeng leslarnya please katanya tuh <gifat> Emang cute banget Di ya doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan ada kejutan Yang kita dapatkan langsung Dari Lesti dan Bilar Berikutnya kita lihat juga ada unggahan spesial Dari Kanovo nih persahabat ya Kanovo mengunggah sebuah postingan keluarga Yang sedang mandi nih Di kolam Masya Allah di kota Bandung, tempatnya persahabatnya masih berada di Bandung nih kayaknya ya, luar biasa doakan selalu yang terbaik, mudah-mudahan Leslar selalu diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan kita masih menunggu cedokan selanjutnya mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya, Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru selanjutnya ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.